di ciri utama kentuk rahmat mereka bisa so berbuat simpatik berbuat tabian sampai tangga-tangga sampai orang lain walau kun tafadzhan khalidul kolbi minta mau kuwe kuwang sing atas hati sing sinis sing tukang nyala-nyala wong terus Lan min khalik orang lain pasti bubar dari sekeliling si tafsir itu diterangkan begini haza rasulullah muayyadun birukil kudus wa muayyadun bil muajizan wa muayyadun bil malakut ini rasulullah Orang yang sangat dicintai Allah, yang diperkuat oleh mukjizat, oleh roh kudus, oleh alam malakut. Iku wae sekali salah secara sistem sosial, orang akan bubar. Apa mana ya, jadi, kancing nabi diandaikan diandekan, ya tentu tidak akan terjadi ya. Kancing nabi saja diandekan, semua mujizatnya urano gunane, nak panjen nabi itu membuatkan lintah lah, apa mana kita?